Para pelega yang saya sayangi semuanya, setelah kita berbincang-bincang kurang lebih satu jam tadi, saya resume dari hasil konsultasi kalian semua. Saya melihat bahwa persoalan tentang kajian budaya memang belum begitu dipahami atau dimengerti secara baik. Ya. Jadi kunci dari kajian budaya ini adalah upaya kita untuk melihat uh, sebuah persoalan atau problematik di dalam masyarakat itu melalui berbagai perspektif meskipun kecil persoalan yang mau kita bahas itu tapi apabila dilihat dari skala yang besar ya persoalan itu menjadi besar persoalannya adalah apakah persoalan yang Menjadi fokus kita ini dapat ya dilihat dari berbagai perspektif ini. Ya, dalam terisakan ilmu disebut sebagai approach atau pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan untuk memecahkan problematika di dalam, circle, di dalam lingkaran yang kita bahas tadi. Misalnya saudara unik mau meneliti tentang uh, sebuah desa kerajinan, juga Pak Luhut, ya. di situ kita kan dapat menghubungkan kalau itu ada gempuran dari luar. Ini persoalan global kan? Ini persoalan jaringan uh, kapitalisme atau jaringan perekonomian internasional. Jadi kita melihatnya tidak hanya ya persoalan yang kecil, disragen, ada tukang batik, cari tenaga kerja sulit, Ini bukan itu saja, itu ya memang mungkin ya, persoalan yang ada di tingkat lokal. Tetapi kalau kajian budaya itu mengajak saudara untuk melihat dalam berbagai pendekatan atau perspektif itu ya jadi apa yang dimaksud dengan perspektif itu yakni sebuah peristiwa kecil itu dapat dilihat dengan berbagai kacamata karena dengan melihat berbagai kacamata itu artinya bahwa satu titik ini mempunyai relevansi dan kaitan atau mempunyai koherensi dengan berbagai peristiwa yang ada di luarnya dia tidak independen berdiri sendiri di dalam penelitian kuantitatif biasanya disebut sebagai variabel uh, variabel yang uh, berhubungan erat dengan persoalan yang kecil itu sehingga di dalam kajian budaya ini pasti ada jaringan jaringan agensi atau pelaku yang, atau aktor di dalam setiap persoalan itu lalu bagaimana para aktor itu memainkan eh, ya kiprahnya memainkan jogetnya itu apa apakah Anda mau lihat secara estetis atau Anda mau lihat secara power ya atau Anda dekati secara humaniti ya bahkan tadi ada yang bicara saudara di misalnya atau saudara Anung misalnya ya mungkin kaitannya dengan masalah uh, struktural ya struktural itu berkaitan dengan ya struktur mungkin uh, soal peranata sosial ya nilai norma kemudian juga uh, pemerintahan atau juga dengan kebijakan kebijakan yang melingkunginya jadi tidak mungkin di dalam proses atau praktek kebudayaan ini berdiri sendiri sehingga kalau tadi Pak Alius ingin meneliti tentang persoalan uh, teks ya. tapi bagaimana teks itu dalam konteks kekimian uh, diwujudkan di dalam perilaku masyarakat ya itu sudah cukup baik ya dan kemudian tidak sekedar hanya ingin mengungkapkan makna menginterpretasi sebuah makna itu belum sampai kepada tahap praktek kebudayaan padahal di dalam kajian budaya itu adalah bagaimana kebudayaan itu dipraktekkan di dalam keesaarian. dan karena itu praktek kebudayaan merupakan praktek sosial praktek politik, praktek ekonomi praktek-praktek lain yang berhubungan erat dengan seluruh sendi-sendi kehidupan maka disitu banyak aktor yang terlibat di dalamnya maka dari itu Anda perlu menyebutkan siapa sesungguhnya dibalik semua persoalan ini Dengan demikian kita akan benar-benar menggali tadi. Kata-kata gali banyak yang diungkapkan. Uh, Tapi kalau menggali dengan cara berpikir yang sempit, misalnya dengan cara semotip misalnya, hanya mengungkapkan makna yang ada di dalam teks itu, saya kira ya itu kurang bijak. Kita membutuhkan ya sebuah pendekatan yang multidisiplin yang mana keilmuan kita ini tentang praktek kebudayaan berarti bersifat humanistik ya, makanya disebut ilmu humaniora karena memang kita berbicara tentang segala aspek kehidupan manusia itu apakah praktek kehidupannya berdasarkan koridor hukum koridor ekonomi kemudian juga sosial, pendidikan, termasuk juga di dalam konteks membangun mentalitas. Tadi yang berbicara soal e, komik misalnya, berbicara tentang e, novel, ya itu berkaitan dengan persoalan mentalitas. Apabila Anda ingin meneliti sejauh mana Peristiwa atau riwayat yang diceritakan di dalam karya itu dalam pandangan si pengarangnya dalam pandangan masyarakat umum yang dia yakini itu lebih baik atau paling baik di antara nilai-nilai yang lain yang kemudian Anda tidak selesai pada makna di dalam konteks itu tapi bagaimana kita tarik dalam konteks kehidupan yang lebih luas ini Apakah betul-betul diperaktikan oleh masyarakat atau ditolak Atau diagung-agungkan, disembah-sembah, dipuji-puji Atau bagaimana Ini merupakan satu sikap kita Dalam kita melihat ilmu pengetahuan Saya kira itu ya Sedikit dari resume saya Dan masih tetap kita lanjutkan untuk diskusi dan konsultasi Presentasi anda. Sampai ketemu. Bye dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.